Doa pada waktu sakit atau menderita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Allah yang Maha Kudus, kasihanilah hambamu yang sakit ini. Dalam iman kepadamu aku mengadu hari-hari kesengsaraan kini mencekam aku. Batinku tertekan, hari-hari yang sunyi melanda diriku. Dalam kesesakanku ini, aku ingat akan Yesus yang berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar, memberitakan Injil, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dialah penyelamat yang kucari, penyembuhan yang sejati dan penuh kasih. Ia telah turun dari surga ke dunia untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Utuslah dia agar sekarang pun ia mengunjungi aku. Biarlah pada hari-hari aku sakit ini, Ia mengajar aku, memberitakan Injilnya, dan melenyapkan penyakitku. Semoga karena ajarannya aku selalu ingat akan dikau, Allah yang telah menciptakan aku dan semoga penyakit yang kuderita ini menyadarkan aku akan kelemahanku dan membangkitkan iman serta harapan akan kuasa penyembuhanmu. Semoga pengalaman sakit ini membuat aku lebih dekat dengan dikau, lebih berkenan kepadamu dan bersikap lebih tulus. Bapa. Aku bersyukur kepadamu atas kasih yang diberikan oleh saudara-saudara yang merawat dan melawat aku. Balaslah kasih mereka dengan berkat yang melimpah dan apabila tugas pelayanan mereka di dunia ini sudah usai, perkenankanlah mereka menerima kerajaan yang telah kau sediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Sebab apa yang mereka lakukan bagiku telah mereka lakukan bagi Tuhan Yesus sendiri Ingatlah juga ya Bapa akan semua orang yang sakit Tabahkanlah mereka dan berilah kesembuhan Engkaulah penyelamat dan hidupku Engkaulah penghibur dan penebusku Engkaulah harapanku di dunia ini dan mahkotaku di dunia yang akan datang Kasihanilah aku ya Bapa Demi Yesus Kristus Penyembuhan yang sejati Kini dan sepanjang segala masa Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu